Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube Blain project channel youtube paling sa Indonesia Raya di kesempatan video kali ini kita mau membuat roti bohong, bohong, bahasa maduranya bohong, dasarnya, dasarnya bohong. bohong. Nah, ini namanya ketela pohon ya bahasa Indonesia, -nya. bohong, nih. bohong, kalau bahasa Jawanya pohong ini, telur, bahasa Indonesia nya ini singkong, Hah? singkong, oh iya bukan ketela pohon pak ya, tidak, kalau Madura ini bohong, bohong, nah, kalau ketela pohon itu apa pak, ketela pohon itu dah kan dimakan ini, apa? pohonnya yang nggak iya, bisa dimakan iya. ketelanya bisa nah. kalau ini bukan ketela ini singkong ya? singkong katanya bahasa Indonesia itu kata Kali... lagunya itu madu dan singkong Hah? eh apa? anak singkong? anak singkong madu dan racun jadi kita akan membuat singkong ini digerus direbus pak? ah iya direbus hmm. digodok digodok bersama Pak Saiful ini, ahlinya ahli ahli bohong ahli bohong jadi bohongnya sendiri nggak direbus sama Pak Saipul ya, ya. ini bohongnya po tetangga ini bohongnya ya. sendiri disempaki ya. guys iya, hey. jadi ini untuk sebentar lagi akan kita rebus ya. Setelah itu akan disajikan ke sana ini. Ya, ini ada teman-teman yang lagi apa namanya ini gaplean, drill gaplean. Ada sesepuhnya Pak ada Pak Amin, ada Pak Eli dari LDV CS ini ada Gus Resa, ada Gus Haris Wah, Gus Rizal, okay. Gus Tituk, dan ada Gus Imam Pak Choy oke, okay. song ya oh. itu song ini apa <laughs> nih? tigono, tigono ya tigono Halo. kopi wetang dan air putih sudah tigono, tigono, tigono, tigono rekor nih hey. oh. jadi nanti akan kita makan bersama oh anu direbus sama digoreng enak mana Pak Tolis Lebih mantap direbus Pak direbus ya Karena memang Emang? sekarang ini minyak goreng lagi langka iya dan mahal bukan langka Wak, Pak. ini pengiritan ini Iya betul betul Ini kalau digodok ini digodok ini kalau masuk perut biar enggak sakit perut Pak iya ya, betul, tidak salah, Pak. Ya, iya, iya. betul, ini kesukaan iya. orang Madura. Ini bohong, bohong. ini betul semua punya. Oh iya, iya, bahasa Madura, Pak. Bahasa Madura, Pak. Bohong, ini tidak ngomong Bahasa Madura di sampaikan Pak. karena orang Madura mau iya. ngakan area, ngakan bohong. Iya, iya, iya. Jadi, ini di sini. Oh, penduduknya memang benar-benar ada ini Chinese ini Pak Saipul ini sebenarnya Chinese <laughs> karena sering panasan jadi agak gosong digono ya jadi kulitnya ini bisa <laughs> bisa kena bisa di kalau belum pernah dipakai gitu Pak Ibu sekali buka langsung cerot iya tegangannya tinggi itu agak tinggi Si, si dikit, trot, ini, pak. jadi ya sebelum direbus kita bersihkan dulu biar steril pak gak usah pakai sabun pak ya wow, <laughs> mampu pak iya <laughs> ini biar tahu nanti penontonnya alami ini. pakai air sumur, air keran. biar steril Kunci pak biasa, nanti dicampur garam pak ya sekarang apa nanti pak? oh ya, ntar lagi pak ntar lagi, ntar lagi dikasih bumbu Garam. kalau dari jauh ini malam kayak tahu pak iya pak di gambar ini kayak tahu oke okay, jadi setelah dibersihkan ini bentar lagi kita kasih uh, bumbu garam aja oke okay, yuk cek dong. Nah, ini kompornya sudah kita nyalakan ya ini namanya uh, apa yo? kalau orang jawa bilang ini apa pak dantang jadi setelah kita cuci, kita masukkan ke dandang. Bahasa Indonesianya nggak tahu saya, dandang. <tuk> <tuk> Oke, kita cek guys. Wow! Kelihatan nah, kemahnya. Sepertinya ini sudah ya, agak punder ya. Aromanya oh, ini. Wow, wow, wow, kameranya langsung ngeblur guys. <laughs> kameranya guys, <laughs> kena uapnya. Oke, okay. siap ya. Mantap. Matang. Eh, lintas lagi like, matang Mas. Di kata ini mau? Oke. Okay. Kompornya kita matikan. Berapa pancinya? Di bawah kayu ya. Panas bos, di bawah kayu ya. Iku lengkap dari, Iku hilang hilang sitok sayangi, semar petruk garing, hilang. Hidupan anak eh bersama chef Ipul langsung dari Cina daratan ini dalam rangka Tahun Baru Imlek. Jal. Kita apa mang jenengnya? Ini bisa oh. dibuat. Mengukus ya, mengukus singkong. Eh? Iya, enak ya. Udah lihat jeruah ya, ya pak ya, ungu ya, mantap ya. Enak ya. Iki ini segohan, guys segohan nih kok enak ya yuk Jadi ini ini polos tadi gak pakai bumbu, biar lebih natural katanya ini chefnya chef sai oke langsung kita bawa ke teman-teman di pergaplean ya terril gaplek, tidur, otw guys, uh ngumpul guys, wow, oh, arwah sementara di gaplean terjadi keseru guys keseru keseru keseru keseru oh piring ya yeah. <mars> eh, langsung gitu aja wes <marset> oh, oh begitu ya siap siap siap ya ya Asek gaplek, sambil makan gaplek, Ripon anu dek bagio, Ripon nih rasane, rasane saya saya say, say, say, nghe, jawa, cowok, kenyal kenyal kenyal Jawa. nyalong nyalong, nyalong nyalong, nyalong nyalong, nyalong nyalong, nyalong nyalong, nyalong nyalong, nyalong nyalong, nyalong nyalong, nyalong nyalong, nyalong nyalong, nyalong nyalong, nyalong nyalong, ya monggo info info makan roti Jawa alias singkong puhung puhung rendroh mateng mateng tapi ya siap. Siap. Nah, Kareng, nah, nah, Kehebatan nah, orang Jawa itu pak. Satu barang bisa berbagai nama. Kelebihannya Wong Jawa yuk. Ya. bisa dari traping, barang pak. Mantap pokoknya. Oh yo. Iya. Pak rasanya? Oke, okay, selamat menikmati teman-teman, selamat tahun baru Imlek. Bagi yang merayakan, terutama yang punya HP Cina, Pak Atmari ya Selamat sama Tahun Baru Imlek, kung si Ya, ya. Yeah, yeah. untuk yeah, malam ini libur dulu, Pak. Tidak ngelohni, Pak nah <ini> <apologize> karena manggulan Tahun Baru Imlek. <ter lie Gesichtarna> mm. Oke, okay, Pak Eli, Εlly> sampai jumpa lagi di. Video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab, cuy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.